Persahabatnya kembali Tentu Ibu harus menginfokan bahwa Bakal ada acara Lahiran persahabat ya Untuk anak kedua dari Rafi dan Nagita Slavina Masya Allah Alhamdulillah Tadi pagi persahabat ya Tentu Nagita Slavina sudah melahirkan Anak kedua Masya Allah mudah-mudahan saja Tentunya kita juga persahabat ya Gak sabar menantikan BB BBL dari Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Ahmad Wah, Mama Gigi sudah melahirkan Selamat untuk Mama Gigi dan Papa Raffi Serta Arafatah penasaran secakep apa? Baby R, baby number 2 mereka Indosiar diberi kesempatan oleh Sultan Terhambal sepanjang masa Raffi Nagita 1717 untuk menyaksikan Dan Menayangkan secara eksklusif adik tersayang A.A.Rafatar di Indosiar Rans Entertainment dan video.com. Gak sabar kan nanti kamu terus berita lahiran di Indosiar Pasti akan saya update untuk sahabat semua tim persahabat ya Tentu akan ada acara lahiran di Indosiar Eksklusif persahabat mudah-mudahan saja acara yang lancar dan tentu kita juga sebagai fans sejati dari Lesnar gak sabar menantikan lahiran BBL dari Dede Leslie ke Mudah-mudahan acaranya juga bisa ditayangkan secara eksklusif di Indosiar. Amin, ya Robel alamin. Banyak tanggapan komentar banyak respon yang diberikan dari para fans sejati Lesnar. Salah satunya dari akun Instagram Rosita underscore Play mengatakan. Aku nggak sabar pengen lihat baby L katanya tuh Masya banget ya yuk doakan akan sama-sama mudah-mudahan di roh kita juga diberikan kekuatan kebahagiaan dan kesehatan amin ya robbal alamin berikutnya juga persahabat ada kabar terbaru nih Untuk kita semua para fans Taylor Leslar yang menunggu-nunggu vitamin bahagia ini ada sebuah postingan video dari Favre persahabat ya wow cakep banget ya memakai baju kuning. Ada idola kesayangan kita yang baru muncul nih persahabat ya Masya Allah nungguin dari tadi persahabat ya Akhirnya muncul juga nih idola kesayangan kita Alhamdulillah mereka sehat Dan kita lihat juga di unggah berikutnya yang diunggah di IG IGN sepribadi milik si Bambol Studio Wow, ini kejutan juta lagi persahabat ya Bismillah bisa-bisa katanya tuh Masya Allah, luar biasa segala kesayangan kita mudah-mudahan selalu lancar selalu dipermudah apapun yang dilakukan untuk idola kita Lesti dan kakak Rizky Bilar Hingga banyak sekali komentar tanggapan yang diberikan dari fans sejati juga Ada komentar dari akun Yuniar Dewi Score Akhirnya nongol juga kesayangan Aing Walaupun seperti biasa dari IGS orang <dunceral> Berikutnya juga komentar lain terdengar dari Angkun Dewi Anuskorga apa apa mengatakan vitaminnya udah dapet sugar lagi serbu lagi fotnya semangat tuh persahabatnya mudah-mudahan saja ada kejutan baik kejutan bahagia yang kita dapatkan langsung dari doa kita jangan kemana-mana tonton itu dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Inilah informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian selangkah berkomentar bang menucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.